Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kepadungan, yang saya hormati Ibu Bapak yang ikut yang bergabung dalam kegiatan diseminasi modul 14 yang diselenggarakan oleh Bapak Wahid Nuruddin pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan rahmatnya dengan karunia nya dengan segala nikmatnya hari ini kita bisa berkumpul bersama meskipun dalam suasana daring dalam acara uh, diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Wahid Nurudin calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 2 Kebadongan. Tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita ikuti bersama paparan dari Bapak Muhammad Wahid Nurudin. Selamat mengikuti Ibu Bapak. Oh, ya mohon maaf sebelumnya uh, Ibu Kepala Sekolah uh, saya mohon berkenan untuk memberikan sekedar sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kalau awal yang saya hormati, bapak ibu guru, karyawan-karyawan SDN 2 Kebadongan Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya nya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memenuhi undangan dari Bapak Muhammad Wahid Nuruddin untuk mengikuti eh, desiminasi dalam rangka kegiatan pendidikan guru penggerak akan mempresentasikan eh, aksi nyata modul 1.4 tentang budaya pos positif dibawakan oleh eh, Bapak Muhammad Wahid Nuruddin SPD yang dimoderatori oleh Ibu Sri Marpungah Kusuma Dewi eh, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah untuk mengikuti acara ini semoga acara ini nanti bisa berhasil sukses sesuai dengan apa yang diharapkan dan hmm, Bapak Wahid Nuruddin ini berkepentingan untuk mengadakan diseminasi, mari kita dukung bersama-sama sebagai persyaratan dalam kegiatan CGP Angkatan 6 SDN Negeri 2 Kebadongan eh, tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada eh, semua pihak yang telah mem mengupayakan acara ini sehingga bisa terlaksana semoga Acara diseminasi ini nanti bisa berjalan dengan lancar Dari awal hingga akhir Dapat menghasilkan apa sesuai yang dengan kita harapkan Akhirnya hanya itu yang bisa saya sampaikan Selamat mengikuti Dan saya akhiri Bila itu wikwalitaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, tanpa uh, panjang waktu lagi, mari kita ikuti bersama paparan modul 1.4 Aksi Nyata oleh Bapak Wahid Nuruddin. Monggo Bapak Wahid Nuruddin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya tampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Disusun oleh kami Muhammad Wahid Nuruddin. Latar belakang. Budaya positif diyakini dapat menguatkan profil pelajar Pancasila. Dalam budaya positif, terdapat situasi yang menyenangkan sehingga kegiatan belajar berlangsung efektif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka perlu setiap warga sekolah dan pengamanku kepentingan. Untuk saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan. Tujuan dari budaya positif adalah menumbuhkan karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Melalui pembiasaan-pembiasaan baik, budaya positif kita bagi ke dalam enam, enam tahapan. Ya. Nanti saya menyampaikannya dalam enam tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahap perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, terus yang keempat kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tambah satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif hendaknya kita melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang telah dilakukan selama ini. Strategi yang telah kita lakukan selama ini apakah menjalankan disiplin melakukan sebuah hukuman? Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Misalnya, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda... Menyimpan sesuatu Yang sangat berharga Di dalam kepalan tangan Anda Anda perlu menjaga benda tersebut Sekuat tenaga Anda Sekuat tenaga Anda Karena begitu pentingnya Untuk kehidupan Anda Yang tugas B ada, tugas, tugas akan Anda eh, Saya sebut menjadi eh, Namanya B lah ya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka tersebut secara bergantian masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan didiskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda, apakah perbedaannya sama? Apakah ada perbedaan ataukah sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Jawabannya okay. sama, Pak. Oke, okay, bagus. Masing -masing jawabannya iya Tidak ada yang membuka kepalan tangan, karena okay. kami tidak ingin rahasia yang ada di tangan kami diketahui oleh orang lain. Oke, okay, bagus sekali. Misalkan tadi sudah ketemu jawabannya, uh, tidak ada yang membuka. ya. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. ya? Nah, alasannya adalah karena karena tidak ingin membukanya. Betul, tepat, betul. Semuanya itu ada kontrol diri pada diri kita masing-masing. Sehingga sesungguhnya kontrol diri ada pada diri kita masing-masing. Kelanjutkan. -masing. Untuk disiplin positif. Ki Hajar mengata, menyatakan, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini ada nilai-nilai kebajikan. Ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berahlak mulia. Yang kedua, mandiri. Tiga, bernalar kritis. Empat, berkebinakaan global. Yang kelima, berkotong royong. Dan yang keenam, Kreatif. Sikap-sikap murid diantaranya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Dan komitmen Pilihlah salah satu yang menurut Anda paling menarik Bandingkan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang Anda miliki di sekolah Anda Adakah suatu perbedaan atau persamaan Dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan Pada pertanyaan sebelumnya Motivasi manakah? Yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid anda di sekolah? Nah, kalau di sekolah saya itu lebih banyak karena ingin dapat penghargaan loh pak. Oke, okay. <laughs> bagus sekali. Selanjutnya untuk uh, motivasi perilaku manusia okay. motivasi perilaku manusia terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah. Selanjutnya adalah yang keempat, kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah bertahan hidup, misalkan yang kedua. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian kebebasan atau freedom. Selanjutnya kesenangan atau fun. Dan penguasaan atau power. Ketika seseorang murid melakukan sesuatu, Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan rumah dan juga makanan Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu, Ambar adalah ketiga, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi, dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan ini dan tiga kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja sama dalam kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal, Uh, mengambil bekal temannya itu karena dia mere, uh, merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya sebentar G. ini ada persoalan pada uh, kamera kameranya dimatikan saja nah. saya lanjutkan Nah, dalam kasus Doni tersebut apabila Bilodini menjawab bahwa alasannya Mengambil bekal temannya Karena dia merasa senang Temannya jadi memperhatikan dia Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya Dan gurunya memberitahu memberi orang tuanya Sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebut, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dihormati ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan mereka juga biasanya rapi dan sistematik dalam dan selalu ingin mencapai yang terbaik dalam kasus di atas. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Selanjutnya adalah Bentar. Akan kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otomi, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Suka mencoba-coba, tidak terl terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, maka, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka, Doni sesungguhnya sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Selanjutnya, adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan, hidup tanpa kenikmatan apapun, Betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, ini bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu dalam kasus di atas bila Doni menjawab. Bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia mengambil, eh, karena makanannya diambil. Ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Oke cek sound masuk cek cek oke suara terdengar pak oke saya lanjutkan posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer Misalnya, ada suatu kasus. Guru Matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya, dicarikan guru pengganti, namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, namanya Vivi, dan Natali mengetahui hal itu dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah. Sambil mengingatkan agar mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Pak, ibu, santai saja lah bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas adalah dan malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Nah, saya terbental. Izin saya sering lagi ini saya terbental. Ini bapak sehat san. Terima kasih. Saya lanjutkan Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali Serta menanyakan tentang laporan Ibu ini Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia Melakukan memperbaiki permasalahan yang ada Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh-boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak, hormat, tidak dihormatinya Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, "Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan?" Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan. Bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema, tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang usulnya kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni Tentang gagasan mereka Mereka pun memberitahu Ibu Eni Bahwa mereka telah memberitahu Kepala sekolah yaitu Pak Hasan Bila lain waktu Ada ketiadaan guru Mereka akan mengusulkan Ibu Eni Yang dijadikan sebagai Guru pengganti nah, Berikutnya adalah Ada kasus 2. Kasus 2, ini Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak, tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertara di peraturan sekolah, di depan pintu kelas, Bapak Luk memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selanjutnya Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah yang apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina pun menjawab, sudah mengetahui sepatu, yang harusnya berwarna hitam, namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, tapi Mbak Lukman tetap bersikeras dengan peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat." Salah pula warna sepatunya, ya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian Sabrina pun meminta maaf dengan segala rasa hormat, memohon kepada Bapak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan Berjanji tidak akan mengulang kesalahannya, namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah. Kamu tidak sepatu, tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Dan akhirnya Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran Bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh, tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab, Badar, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor tiga. Maju ke depan, kerjakan di papan tulis. Nah, kemudian Fajar pun tampak malas-malasan, maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar pun hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. dan kali perhatikan, sudah sana. Duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kemudian Fajar pun duduk kembali di bangkunya. Hal seperti itu sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh, tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran Bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dhani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu, Bu. Ya. Ibu Dani pun menjawab, "Lirih, gimana kamu fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya?" Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, "Tidak kasihan kamu sama ibu, dan fajar pun hanya bisa dia membisu." Berikutnya adalah contoh kasus yang keempat: Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba nah, terlihat nah, terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi. Nah, sebentar nggih, baterainya hampir habis. Izin ngecas dulu. Dipakai sambil dicas. Oke. Okay. Selangir kasus yang keempat, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Nah, tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut, Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja anto dengan kasar. Sampai tiga kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka. Dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. Terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. <tuh> Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati serta eh, bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto Dino pun akhirnya perlahan mengangguk kemudian Ibu Suti <tuh> balik bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan nah, Dino untuk memperbaiki masalah ataupun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah sekali kalau melihat kancing baju saya copot tiga kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menghentikan Tiga kancing antong yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab. Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin apa ya, Bu? Kemudian menanggapi, kalau dilem akan udah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi. Kini tanggapannya, menjahit? Mana saya tahu, bu? Bagaimana caranya menjahit? Kemudian, Ibu Suti pun menjawab. Hmm, bertanyalah kepada eh, Anto. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Hmm, Dino berpikir sejenak memandang kemeja Anto. cek oke okay. masuk nih cek cek masuk Cek, cek, cek. Oke, okay, sudah, oke. Okay? Sudah, sudah keluar kayaknya. Dilanjut, silakan. Oke. Okay. Dino berpikir sejenak, namun menjawab pertanyaan. Wah, tidak, Bu. Saya lem kembali mungkin, ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi. Kalau dilem akan menjadi mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Sediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu menanggapi. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit, Dino? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, kemudian menanggapi, yang ngajari saya siapa, Bu? Dengan cepat, Ibu Siti menjawab, tentu saja Pak Irfan, Guru Tata Busana, Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut. Dino dan Anto pada bulan, eh, jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda guru kembali. Yang dilukurkan Yang Dari posisi kasus-kasus uh, yang sudah disebutkan, idealnya adalah sebagai uh, posisi kontrol sebagai manajer. Karena posisi manajer dirasa paling baik. Murid dirasa uh, merasa senang, murid akan merasa senang, kemudian akan melakukan kembali sesuai dengan keinginan hatinya, uh, menaati peraturan kesepakatan kelas yang telah disepakati, seperti itu. Selanjutnya, adalah posisi kontrol restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru pada konsekuensi murid pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan, untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Selanjutnya adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Berikut kami tampilkan tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Nah, contohnya adalah pada pembelajaran satu Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Nah, curah pendapat dalam kelompok sempurnakan yang ketiga sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama bahas kembali dalam kelompok utama yang keempat adalah buatlah poster atau muat di media sosial yang menjadikan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas anda selanjutnya adalah uh, Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Pursedia meninjau kembali keyakinan kelas dari Waktu ke waktu, nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa, maupun agama berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan Kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak-Ibu, di sini saya tampilkan segitiga restitusi. Nah, sudah kelihatan. Okay? Segitiga restitusi. Inilah dia segitiganya. Yang pertama, yang bawah itu menstabilkan identitas. Eh, samping, validasi tindakan yang salah. Kemudian, menanyakan keyakinan. Misalnya, untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini misalkan menanyakan keyakinan kelas, contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian, menstabilkan identitas. Misalkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi, kuncinya tiga. Menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Ya. Dan menanyakan Keyakinan Nah ini Coba diputar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Isran Saya adalah siswa kelas 4 dari SD Negeri 2 Bajungan Saya merasa merasa senang karena hanya eh, diminta untuk memperbaiki kesalahan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi ya. Wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada kepada Ibu Moderator Bapak Ibu yang saya hormati menarik sekali ya apa yang baru saja disampaikan oleh Bapak Wahid Nuruddin tadi kita sudah yang pertama sudah melakukan kegiatan membuka dan menutup tangan sudah belajar, sudah mengetahui uh, berbagai macam kebutuhan, terus bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan anak di kelas, terus bagaimana kita bisa menciptakan uh, program kebajikan di kelas kita. Tadi bisa melalui segitiga restitusi yang sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Bapak Wahid Nurudin. Untuk selanjutnya, oh, iya, tadi juga sudah disampaikan beberapa contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran kita bagaimana kadang-kadang guru melakukan tindakan yang menghukum siswa menyampaikan konsekuensi yang harus diberi harus dilaksanakan oleh siswa ketika melakukan kesalahan juga ada yang posisi manajer ya dengan melaksanakan segitiga restitusi nah untuk selanjutnya Uh, saya persilahkan bagi Ibu Bapak Mungkin ada yang kurang jelas Dan ingin ditanyakan Dalam diskusi kita kali ini monggo Ibu Bapak Ya yeah. Boleh nggak kalau moderatornya bertanya Boleh, boleh, boleh, boleh uh. hmm. Ya, yeah. jadi gini uh, Tadi Sudah diterangkan Beberapa uh, nilai kebajikan yang dapat kita laksanakan di kelas kita. Kalau uh, selain menggunakan uh, segitiga restitusi seperti yang sudah Bapak sampaikan di atas, bagaimana anak bisa memperbaiki lakunya senang ketika uh, Bapak/Ibu guru melakukan segitiga restitusi? Uh, mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan. Bagaimana cara menumbuhkan kebajikan di kelas? Itu pertanyaan dari saya, terima kasih Oke, okay. okay, terima kasih nah, Untuk menemukan kebajikan sekolah uh, di kelas Bisa dilakukan dengan uh, restitusi Misalkan dengan, sebenarnya ada banyak cara Yaitu cara penghukum, membuat masalah bersalah teman, pemantau, dan juga manajer Tapi cara yang paling baik adalah dengan cara uh, manajer ya seperti ya. itu. Terima kasih gue, ya, Mungkin Ibu, ya Saya, ya. saya persilahkan <laughs> Ada yang mau bertanya yang lain Alhamdulillah uh, Presentasi dari Bapak Wahid Muhammad Wahid Nuruddin tentang modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 6 budaya positif sudah kita lalui bersama tanpa ada adilangan suatu apapun dari yang Bapak Muhammad Wahid, Wahid Nuruddin sampaikan tadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa bahwasannya posisi kontrol yang paling tepat untuk dilaksanakan di sekolah adalah posisi kontrol manager melalui posisi kontrol manajer ini anak yang melakukan kesalahan tidak dihukum melainkan uh, anak menjawab sendiri apa yang harus dilakukan uh, dengan meyakini keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu nantinya kami saya terutama ya sebagai mengajar di kelas akan melaksanakan uh, pembelajaran yang saya terima hari ini dengan melakukan restitusi, segitiga restitusi. Demikian yang Dapat saya sampaikan Untuk diskusi selanjutnya Mungkin bisa disambung di lain waktu Mohon maaf atas segala kesalahan Wabilahi taufiq hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh